Serta klik tombol notifikasinya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru terupdate seputar di dalam kesayangan kita Bunda Lesti Kejora dan Papa Rizky Bilar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada sebuah kabar sih yang spesial banget nih Dari Kariski Makeup Di laman akun Instagram pribadinya Ini mengunggah sebuah postingan Foto Baby L yang sedang tertidur Masa abad ya lucu banget Gemas pastinya Masya Allah Dan ada sebuah kalimat kesan juga yang dituliskan Oleh Kariski Makeup Kangen Baby L tapi Tapi Kaila kalau lagi rewel, mau diajak ke sana, Lesti Kejora, Mama Kejora, katanya itu namanya di tag Persahabat ya, duh, drama kailah nih, tentunya kembali lagi Persahabat ya dari Karski skin make up. <laughs> Kita lihat juga, unggahan ini pun di repost kembali, Persahabat oleh akun Leslar underscore ada sebuah kalimat kalian juga yang dituliskan. Drama Kayla ternyata masih aktif Masya Allah katanya persahabat ya. Hingga komentar pun banyak Diberikan dari para sahabat Ya ini dari akun Instagram Alufi Family24 Mengatakan padahal Gorgeous bilang udah cerai sama papahnya Sekarang udah nikah lagi sama buru pabrik Aduh bikin ngakak banget ya <laughs> Doakan saja mudah-mudahan baby L selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan, amin Dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya Ada sebuah kabar spesial yang membanggakan, ini tentunya wajib kita lihat, wajib kita pahami dan wajib disimak Diunggah oleh akun tentang Leslar underscore Ini mengunggah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa pastinya dari Bunda Lesti Kejora Ada sebuah kalimat persahabat Salah satu pujian seorang produser musik asal Inggris untuk seorang Lesti. Bukan cuma itu, beliau bahkan masih berusaha untuk mengajak Lesti bekerja sama dalam bidang musik. Kalau kalian gak tahu Adam Kidron siapa, ge, gunain smartphone-nya buat cari tahu. Jangan cuma buat hujat orang doang, katanya tuh hashtag we love you Lesti. Wow, Lesti Kejora ini lagi trending di Twitter. Pesahabatnya kembali membanggakan warga Kodoham. Dengan prestasi-prestasi yang tentunya ditorehkan Masya Allah Produsen musik asal Inggris saja Ini mengajak Bunda Lesti untuk bekerjasama Masya Allah banget ya Sesuatu kebanggaan yang kita dapatkan Pastinya dari idola kesengan kita Kita lihat simak juga nih persahabat Di kalimat Kensen yang dituliskan di postingan ini Keluarin semua prestasi Lesti di Twitter Kalau orang punya banyak prestasi Dipamerin tuh persahabat ya Simak dan harus dipahami sih Tentunya mudah-mudahan saja Lesti Kejora selalu memberikan prestasi-prestasi yang sangat luar biasa Kita tentunya lihat aja di akun Instagram Adam Kidron ya. Adam Kidron ini tentunya produser asal Inggris Ini sesuatu kebanggaan Perhatikan juga di unggah Adam Kidron ini Sebelumnya, di bulan September tanggal 29 di tahun 2020 Mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Kejora Ini suatu kebahagiaan suatu kebanggaan juga menunjukkan bahwa Lesi juara mempunyai kualitas persahabat ya mudah-mudahan idola kesenangan kita selalu membanggakan dan selalu tentunya membuat kita semakin bahagia. kekabar berikutnya juga persahabat perhatikan di sini ada sebuah unggahan spesial banget ya dari Kak Nurul yang lagi menggendong BBL masya Allah tuh persahabat ya di postingan ini kita selalu menggenggam ekspresi dari BBL Wow lagi dirikan siapa persahabat ya Insya Allah mudah-mudahan selalu menjadi anak yang sehat, cerdas dan selalu membanggakan kedua orang tua persahabat ya amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya nih Ada sebuah postingan terbaru dari akun Leslar Inviti Ini tentunya mengunggah sebuah postingan info bagaimana sih cara membeli Leslar Inviti di Sima persahabat ya Dan kita salvok juga nih di kolom komentar banyak masih yang punya belum tahu persahabat ya di sini perhatikan dari les largo public kagak ngerti bos katanya itu persahabat ya di jawaban komentar ada komentar dari akun covid 23 mengatakan intinya cara beli leslar inviti kamu download aplikasi metamax wallet di playstore aplikasi store atau bisa lewat google chrome klik terjemahannya bun biar lebih paham lagi itu persahabat ya intinya sih tentunya cara untuk membeli leslar inviti kamu harus download dulu aplikasi persahabat ya Meta Max Wallet di Playstore ada juga di aplikasi Store atau bisa lewat juga Google Chrome. Mudah-mudahan saja persiapan ya. Inilah kesenangan kita. Leslar selalu bisa meneriakkan penghargaan-penghargaan prestasi tentunya untuk kita semua dan membuat kita bangga. Amin. Kita masih menunggu kabar baik dan kabar baik selanjutnya nih. Jangan sampai kemana-mana. Ke Tetap stay dan terus channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini belum informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Jogon, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh